Karena ketika kita mencintai dan merawat alam, maka alam akan memberikan keindahannya untuk setiap kita yang akan menikmatinya. Oke, jumpa lagi bersama saya Doni, dan uh, kali ini sudah berada di objek wisata Mangiruda, permainan air panas. Hari ini kita singgah di Bowae dan destinasi pertama kali ini kita ke air panas Soae ya. atau objek wisata Mangiruda. Nah seperti apa air panasnya, nanti sebentar ya, kita lihat. Nasi pertama kami dalam rangka liburan dan jalan-jalan ke kota Bajawa adalah Pemandian Air Panas Mangeruda, atau lebih dikenal dengan Pemandian Air Panas Soa Lokasinya di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur Ini merupakan pengalaman pertama saya mengunjungi Pemandian Air Panas Soa ini Karena sekarang sedang memasuki masa new normal, pengunjung yang datang pun tidak terlalu ramai Tiket masuk untuk wisatawan lokal sebesar Rp10.000 per orang Sedangkan kalau untuk wisatawan dari mancanegara sebesar Rp20.000 per orang Fasilitas yang bisa kita gunakan di pemandangan air panas ini terdapat tempat parkir, gazebo, toilet, warung makan, loket penjualan tiket, dan tentunya tempat ganti pakaian. Setelah mengurus administrasi, kami pun masuk ke dalam kawasan pemandangan air panas ini. Perjalanan kami kali ini bersama Diandra, Nando, dan juga Edi. Kita sudah masuk ke permadani air panas soa, ya. dan suasana di sini memang sangat natural sekali ya. Ini udah bagus terakhir saya ke kesini 2010 terakhir itu tuh belum belum menjadi sebagus ini dan ini kayaknya benar-benar ditata lebih rapi lagi lebih uh, apa ya nyaman lagi untuk kita para pengunjung. Oke, nah sebentar kita akan merendam-rendam juga di air panas hilangkan penat dari end. Capek ya dari M. Mo Mere Mere, -E -E sebelum kita nanti, sore lanjut ke Bejawa oke, mantul oke, okay, kita sudah ganti pakaian sebelum kita nyebur ke kolam pemandian air, pemandian air panas. Ini ada tiga kolam sih, so, uh. ada sungainya, ada kolamnya, terus ada kayak uh, apa sih namanya? muara Bukan mata airnya itu. Mata gitu. airnya. Oke, okay. kelihatannya seru tadi kita lewat. Nanti. <laughs> dia <baru> numpang lewat. <laughs> baru pertama, ya ini dia. kira Oke, ini kita di kolam pertama, di mana di mata airnya. Ya, di kolam pertama kita akan nyebur. Nanti baru kita lihat kolam-kolam yang lain. Ada tiga, ada tiga kolam di sini. Ya, kayak kita nyebur. Kolam pertama yang kami gunakan adalah kolam yang berbentuk lingkaran dan cukup lebar Kedalaman kolam ini sekitar pinggang orang dewasa Dan di dasar kolam terdapat bebatuan yang ditumbuhi lumut hijau Sehingga menjadikan kolam ini nampak hijau dan juga jernih Di tengah permukaan kolam ini juga terdapat semburan dari sumber air panas alami dari dalam Namun untuk tingkatan panasnya saya sudah tidak kaget lagi Karena rasanya sama seperti kalau kita berjalan-jalan siang di tengah kota Maumere. Panas Kesan pertama setelah masuk ke dalam kolam ini adalah takjub sekaligus tenang Pembandaan air panas SOA ini memiliki fenomena unik air panas yang berasal dari Gunung Inelika. Bentuk pemandian air panas ini juga terdiri dari beberapa kolam. Masing-masing kolam memiliki tingkatan suhu yang berbeda. Saluran air panas di kawasan ini bermodel layaknya sungai air panas yang mengaliri kolam. Oke, ini lokasi kedua, ini merupakan kolam, tapi airnya juga masih panas ya, jadi yuk kita nyempung lagi di kolam kedua ini e, Kalau tadi mata air, ini kolamnya Ya ini dia. Setelah puas berendam di kolam pertama, kita menuju ke kolam selanjutnya Bentuknya kotak layaknya kolam pada umumnya Rasanya kalau di dalamnya terdapat air yang dingin dan sejuk, sudah berendam seharian di sini tapi di sini juga memiliki air panas, namun suhunya tidak sepanas suhu di kolam pertama yang merupakan sumber mata airnya. Di sini kita bisa berendam, berlompat-lompat dan juga berenang santai lebih luasa. Ya, jadi segar ya di sini. Airnya sedikit lebih tidak panas sih. Yang tadi yang di sumber mata airnya panas sekali, di sini tidak terlalu panas, dan dalam. Saya mau nyemplungin muka belum berani. Panas, gue panas. Lumayan panas, soalnya ini uapnya kan kepanas naik ke atas, kita jadi keringetan, gimana? Uh. Menurut beberapa sumber yang saya baca bahwa air panas mangruda ini dikenal memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit Hal ini karena air panas ini memiliki tingkat kepanasan yang pas dan layak untuk dijadikan media terapi Wah ternyata banyak manfaatnya ya Oke, kita pindah lagi ke satu tempat lagi, yaitu di sungai. Nah, ya, ini kolam aja sudah keren apalagi di sana ya. Oke, kita terus ya. Kalau misalnya yang ke Soa ini, urutannya terakhir dalam daftar liburan kita. Ini jadi pertama, yaitulah rencana bisa berubah waktu-waktu. -waktu. Nah, setelah puas berondam, kami pun menuju ke lokasi terakhir, yaitu di kolam ketiga. Namun kami tidak berendam di kolamnya, kami berendam di muara air panas yang berbentuk air terjun mini. Rasanya segar bisa duduk di bawah pancuran air panas ini, serasa dipijit. Setelah puas berendam dan foto-foto, kami siap-siap untuk kembali ke rumah. Rasa lelah yang didapat selama perjalanan dari Maomere, Ende dan Pejawa, serasa legah dan badan menjadi lebih ringan sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi-destinasi yang selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Kota Pejawa dan menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di sini, Jangan lupa ya untuk singgah di pemandian air panas Soa ini. Tempatnya aman dan juga nyaman untuk menikmati air panas ini. Serta banyak spot-spot yang bagus bisa diabadikan di tempat ini. Perjalanan kami masih berlanjut untuk menelusuri keindahan wisata di kota Bajawa. Jadi ikuti terus perjalanan kami menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di kota Bajawa yang sangat indah dan cantik. Oke sekian dulu video kali ini, jadi mari ke NTT.